Assalamualaikum, salamid, ketemu lagi dengan Masalah Emang ada. ada dengan Mimi dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Mbak, tema kali ini nih Mbak, mm -mm. sesuruh tempat syuting kita. <laughs> <laughs> ya kan, ini seru banget soalnya. Dari teman aku Mbak, mm -mm. dia DM Mimi, mm -mm. terus nanya gini, Mi, podcast lu tuh bahas apa sih? Mm. Hmm, agama. Ya bukan agama seperti yang kayak pengajian Aku hmm. bilang kita cuma sharing session aja Aku bilang, tapi dari, mea, sudut, ya? mea, dari sudut pandang spiritual Al-Quran aku bilang hmm. Terus iya gue lihat podcast suatu Semua sudut pandang spiritual semua harus sesuai dengan Al-Quran Emang kenapa kalau gak pakai sudut pandang itu hmm. Hidup emang jadi merana yeah. Tuh buktinya gue bebek aja tuh gak pakai sudut pandang spiritual itu gak sesuai Alquran kata dia gue pakai sudut pandang yang lo bilang sudut pandang lingkungan sudut pandang positive thinking tapi hidup gue aman-aman aja nyaman-nyaman aja gitu ini seru banget gitu buat yeah. aku jadi aku mau mengangkat tema ini nah oh, gitu okay. ini agak nyeleneh ya <laughs> tapi seru banget buat. Masih agak leneh, uh -uh. wajar sih hmm, oke okay. terus gimana tuh mbak Ya. Yeah. Memang, kalau me ya, <laughs> ya memang mi e, semua itu kan tentang tujuan ya memang memang memang memang lagi memang memang memang tujuan. memang orang kan umumnya memang memang bahwa e, kita beragama ini kan karena punya tujuan. memang memang memang memang memang memang memang karena tujuannya beda-beda, setiap agama, ya, tujuan agama beragama aja, beda-beda. Ya, ya, ya. Jadi memang uh, kita memang harus menentukan dulu tujuan kita mau apa. Nah ada juga orang nggak butuh tujuan, artinya dia juga nggak butuh uh, agama, karena ya. buat dia yang penting enak. Sesuai ya. keinginan ya sudah Cukup Nah, cukup. Yang ada, ya. hmm. okay. nah masalahnya Masalahnya masalah. Masalah. <laughs> masalah itu Tuhan itu Sudah membuat Sunatullah bahwa mm -hmm. Sifat dunia itu fana Tidak Berubah-rubah ya. Nah jadi selama kita Hidup Semua terjadi sesuai keinginan Mm -hmm. Semua orang nurut sama kita Mengerti maksud kita wow. Kita masih aman nih Tapi, Tapi itu, Tunggu sampai Masalahnya <laughs> Kita tidak bisa selamanya sakit Kita bis, ya. tidak bisa Selamanya punya uang gitu. Kita tidak bisa Selamanya gitu. uh, orang itu Nurut anak Pasangan kita aja nggak bisa Nurut ya, terus betul, ya. betul, betul. Nah karena hidup itu dikatakan adalah ujian, berarti dalam hidup ini lebih banyak ujiannya Daripada nyamannya ya. Nah, jadi kalau teman kita bilang misalnya Ah, gue gak apa-apa tuh gue gak apa-apa hmm. Iya, ketika semuanya sesuai keinginan terjadi hmm. Nah, coba nanti tungguin aja Karena kan hidup ini memang e, berganti-ganti ya. Ketika tidak sesuai keinginan nah kita lihat apakah dia tetap, tetap bisa sabar, iya, bisa tetap iya. ini ya, ikhlas, ikhlas. bisa bisa baik-baik saja, hmm. biasanya sih nggak baik-baik saja iya gitu. ya, mbak, kalau misalnya tadi mbak Inka bilang eh, hidup itu kan ujian gitu ya berubah-berubah, hmm. berubah. contoh yeah. paling gampang aja ya mbak Inka, hmm. kayak tadi pagi nih kita, Mimi mau yeah. ke tempat ke venue mm -hmm. yang produksi ini aja, mm -hmm. itu aja sudah berpikir bahwa yeah. kalau berangkat jam segini mm -hmm. jalanan lancar toto macet gitu, harusnya kan jam sekian yeah. udah aman gitu ya mbak yeah. ternyata, ya ternyata kayak begitu ya mbak, contoh gampang yeah. ya mbak ya, yeah. jadi memang mm -hmm. masalah kecil saja sudah merampas kesenangannya, misalnya yeah. kalau dizolimi orang, mm. orang terusik banyak ya, yeah. tapi ini cuma dilihatin doang gini, apa lo lihat-lihat cuma dilihatin aja, dia. gimana nah, ya. coba dengan urusan persoalan hidup yang lain. Padahal Aduh. orang itu mungkin nggak ngeliatin kita atau nggak mm -mm. kenal, cuma ngelihat aja gitu. Mm -mm. Apa lo liat-liat itu saja sudah mengusik gitu, ya, Udah terganggu nah, kita. Iya, belum kan lagi ya. supir online nggak sesuai, macet, mm -mm. macet mm -mm. saja. Stress, aneh nggak ya, macet bener. aja stress. Bagaimana kalau ditimpa musibah? <laughs> nah, lebih nah, lagi itu ya. Mungkin pada saat ini kita emang harus berpikir, mm -hmm. ya merenung kenapa? Karena kita nggak bisa eh, kita nggak bisa mengatur supaya enak terus, gitu. Nah lagi juga gini ya, Mia. banyak orang gini. Mm -hmm. Alhamdulillah tuh. Lewat-lewat aja hidup iya. saya. Memang hmm. sih dulu cobanya gini. Emang sih dulu kena musibah. Hmm. Tapi Alhamdulillah lewat-lewat aja. Kita masalahnya bukan soal lewat hmm. atau enggaknya. Karena musibah, masalah, bencana itu datangnya dari Tuhan. Hmm. Dan ya. terlewatnya juga itu Tuhan. Tuhan Tuhan ya mbak ya. Iya jadi. Bukan soal lewatnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita melewati. Waktu kondisi itu berlangsung, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Oke, okay, maksudnya kita pakai marah, kita, kita mau stress, marah, atau kita sabar, ikhlas mm -mm. pada saat yeah. kejadian itu. Gitu yeah. ya, mbak ya. Iya. Yeah nah kalau tidak, tidak anak -anak. pakai sudut pandang spiritual sulit sekali iya. karena Oke. sudut pandang selain spiritual itu mengatakan dizolimi itu Mas. menyakitkan jadi hmm. sang, jadi yang ada akan dendam ya. marah kecewa lalu e, ketika e, kemiskinan itu sesuatu yang buruk sementara Tuhan memang menetapkan tidak sama rezeki yang diberikan kepada kita iya. lalu bisa hari ini kita ya. dibuatnya, ya kan dibuatnya kita terbahak-bahak, besok, besok hari kita nangis, dibuatnya ya. hancur-hancuran menangis. Hmm. Banyak kan fakta di lapangan, ya, hari benar -benar. ini aman, tautanya malamnya gempa, semua hmm. hancur, mati. Ya. Eh, bagaimana itu, jadi bukan masalah peristiwanya lewat atau enggak, karena peristiwa itu dari Tuhan pasti sempurna walaupun ya, tidak enak, enak namun Bagaimana? apa yang kita lakukan perilaku kita bagaimana hmm. dalam melewati ini itulah yang akan kita pertanggungjawabkan itu yang akan ditanya ditanya oh, dan Allah. itu yang kita rasakan betapa enggak enaknya hmm. ketika itu berlangsung kita, kita masih punya persepsi, persepsi lingkungan. lingkungan aduh iya benar ya kayak marah stres iya. itu kan lingkungan ya mbak ya hmm. iya. jadi memang banyak orang yang uh, sebenarnya enggak paham bahwa dia bukan fine-fine aja, sebenarnya dia merekayasa hatinya supaya fine-fine aja. Hmm. Atau dia juga uh, contoh nih, hmm. ada orang ketika berbicara, ini teman Mimi deh, hmm. Hmm. Hmm. ketika bicara agama, dia anti, Ya. Tapi dia bilang dia Islam misalnya, Dia bicara tentang apa? Enggak, gua enggak perlu. Gue yang penting gue berbuat baik, gue tidak menyakiti hati orang, gue aman. Iya. Tapi kalau kita bicara agama, kayak enggak anti, gitu iya. ya. Nah <laughs> tapi ketika tiba-tiba dia tertimpa musibah dia gini, ya Allah, loh kok nama-nama nah, Allah diambil ya? Itu dia baru Tuh. mau nanya. Terus sudah gitu tiba-tiba hmm. uh, anaknya hmm. kecelakaan, wah dia langsung ya Allah berdoa, loh kemarin doanya kemana ya? nah kan berarti hmm. secara nggak sadar dia tetap butuh agama. agama dia butuh agama nah cuma dia nggak mau uh, merenung atau hmm. mengambil pelajaran dari hal-hal uh, uh, seperti ini jadi hmm. memang hmm. untuk menentukan saya butuh sudut pandang spiritual memang butuh pelajaran dari masa-masa ketika ketidaknyamanan menghampiri kita Oke, Itulah itu yang pelajaran. Mbak yang kita ya. bisa tarik iya. dari e, iya. proses hidup kita ya iya. Mbak ya, proses iya. praktek langsung istilahnya. Orang yang gak itu. suka mm -hmm. dengan sudut pandang spiritual, mm -hmm. tapi ketika musibah datang tiba-tiba dia ya, jadi iya. ahli spiritual. Nah itu bagaimana tuh Mbak? Iya, <laughs> tentunya tetep aja rasanya gak enak, Iya kan benar. kita... Kalau ahli spiritual kan enggak hmm. ya, uh, masalah, seperti ya. pawang lah ya, ya. ketemu ya. lebah ya, dia ya, dapat madunya, punya hmm. hubungan hmm. oh, ya. lebih baik. Tapi kalau orang awam kan ketemu lebah, banget bangga, hmm, ya. <laughs> <Kabur. laughs> iya kabur, iya nah seperti itu, oh, spiritual seperti itu ya mbak hmm. ya. Kalau jadi bagi mereka ya, iya bagi hmm. mereka yang merasa sudah tenang dan baik-baik hmm. saja ya. <laughs> ya jadi pert yang pertama. Dia enggak menyadari kalau dia mau melakukan evaluasi hmm. sebenarnya dia nggak baik-baik saja. Iya, nah itu, itu bagaimana bisa evaluasi mbak, orang merasa baik-baik aja ya, kan Karena evaluasi ada. Karena nggak mau evaluasi ini, juga. Justru itu ya? ya. Harusnya dia dalam kondisi tidak nyaman kan terampas tuh. Ya, gitu. Dia harusnya evaluasi pada saat itu, oh, dia butuh spiritual. Iya, iya, iya, itu yang benar, pertama. Benar, mm -mm, mm -mm. Mm -mm. diri ya mbak ya. Iya. yang kedua. Kita dalam hidup ini harus mengerti bahwa kita itu hidup di sini nggak seperti lilin, hmm. kalau habis tidak ada pertanggungjawaban, habis e, menguap begitu saja yeah. tidak. Kita itu e, tidak e, akan ada alam pertanggungjawaban. Yeah. Nah, tentunya kita harus tahu apa yang kita pertanggungjawabkan. Hmm. Tanggung jawaban Betul. kan di sini. Nah. Semua orang ingin bahagia, ya kan? Kita bisa bahagia di dunia ini dengan berbagai kayak temennya Mimi kan. Aku fan fan aja nggak pakai sudut pandang spiritual. Betul, bisa, betul bisa. bisa dia benar dia bisa. bisa uh -uh. Tapi begitu kita bicara pertanggungjawaban, nah, di sana ada ya. dua tempat, surga dan neraka. Disitulah kita butuh agama untuk. Karena hanya agama nah, yang mengajarkan ya. sabar, ikhlas, nah. berserah diri, sholat khusyuk, puasa, Dan hanya di agamalah yang kita bisa memperoleh reward pahala nah. sebagai tiket masuk hmm. ke surga. Betul ya. Tinggal hmm. itu, jadi ada dua hal. Hmm. Bisa saja kita bah agama. bahagia, hmm. tapi di apa kita mau. Bahagia ternyata. di dunia dalam hidup kita cuma 78 tahun, misalnya. Mm -hmm. Lalu di akhirat yang selama-lamanya kita masuk neraka, apa mau mm. begitu? Habis-habisnya ya, abadi saja. Yeah. Mbak yang ketiga, itu mm -hmm. seandainya teman Cindy, eh, teman Mimi itu benar. Mm -hmm. Ya, yang gak masalah, dia aman. Kita juga aman dalam kondisi kita memburu ketaatan. Kita juga mm -hmm. aman, ternyata enggak perlu taat bisa masuk surga ya nggak apa-apa kan kita taat iya, tapi seandainya kita yang benar, iya, benar, bagaimana benar, dia benar. nasibnya? Iya ya. Jadi maksudnya Mbak Inka ya kita ya kita masing-masing, iya, nggak apa-apa salah apa -apa salahnya, nggak ada yang salah. Iya makanya ya. memang Mea itu tidak semua butuh sudut Ini. pandang uh, spiritual, spiritual seperti yang Mea bagikan. Makanya uh, kita tidak uh, tidak e, kesuksesan kita itu tidak nah, berharap bener -bener. dari Like atau subscribenya orang hmm. Tetapi Bagaimana kita dalam pasti, uh, melakukan tugas-tugas ya. dari Tuh. yang Tuhan kasih yang ini buat kita ya, Mbak ya. Iya. Menjalani ketaatan Jadi kalau jadi Allah, uh, memang itulah namanya perbedaan pendapat rahmatan lil alami. Oh, enak ya, Mbak. Iya. Kalau punya saling menghargai. Jadi, kita gak jadi berdebat gitu kan? Iya, iya pasti dia hmm. ya. ini juga nggak jawab apa-apalah gitu. Iya, apa-apa iya, kan kita masing-masing yeah. mana yang enak aja yeah. buat. Semua dan oh, buat aku tujuan gitu ya. balik lagi itu ya mbak ya tujuan yeah. itu yang akan uh, menyetir menyetir mendayak kita kepada usaha-usaha kita, langkah-langkah yeah, kita. Langkah kita, apa yang akan kita tempuh ini mbak yeah, ya skala kita, tujuan itu benar-benar benar iya. Yeah. Benar, benar, benar. yeah. Iya, iya, Makanya iya, iya. bagi orang yang ingin tujuannya sama, sama Mea, ingin di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga yang persyaratannya hanya satu, bahat, taat tunduk patuh betul. pada perintah Allah dan Rasulnya, maka spiritual Al-Quran itu menjadi Jadi satu sepup. kebutuhan bagi kita. Betul. Bagaimana ya. Al-Quran ini bisa kita amalkan. Betul, gitu. iya. karena al itu... Bagaimana seluruh isi dalam Al-Qur'an itu bisa kita amalkan, yeah. Mbak, ya di dalam perilaku keseharian yeah. kehidupan kita yeah. selama di dunia ini. Yeah. Karena Al-Qur'an itu setau mimi, Mbak, emang kan berlaku untuk kita yang masih hidup ya, Mbak. Yeah. Pada saat kita meninggal juga nggak bisa. Jadi kalau yeah. di kalau kita udah mati, Al-Qur'an itu hanya sebagai alat bantu untuk Tuhan hmm. untuk, untuk uh, menghisap. menghisap kita. Hmm. Apakah perilaku yeah. kita sudah sesuai dengan hmm. Al-Qur'an? Aduh, nah, kalau di dunia kita butuh Al-Quran, gimana ya. bisa berlaku benar dalam hidup ini. Ya, namanya buku pedoman, buku manual book, hmm. semua produk yang kita beli aja yang dari kecil-kecil aja ya. ada manual booknya kan ya. mbak. Nah, apalagi kita nih manusia yang komplikatif, ya. diciptakan ya. sebagai makhluk paling sempurna itu ya mbak ya. Wah, pasti buku pedomannya manual booknya juga luar biasa lah. Bisa hmm. rusak kalau nggak dipakai iya, kita nih Nah, kerusakan pastinya. jiwa manusia bukan dari cacat kaki. Kerusakan manusia itu bukan kanker. Hmm. Kerusakan manusia itu bukan jatuh miskin, bangkrut, ditipu orang. Bukan. Kerusakan hmm. jiwa manusia adalah ketika kegalauan, hmm. stres, marah, kecewa, menghampiri. Ya. Isi Al-Quran Al-Baqarah ayat 38 gak bunyi ya Mbak ya? Isi... <tuh> ya itulah indikator bahwa rusaknya jiwa manusia iya. itu yang Mbak Inka ya Iya, aduh gitu. Jadi memang betul al Alquran ini obat untuk penyakit jiwa hmm. Ya dulu ya Rasulullah hmm. kan gitu hmm. uh, begitu dia Rasulullah uh, para ya, sahabat. sahabatnya melihat ada orang gila Rasul, hmm. Rasul ya Rasulullah coba lihat itu ada hmm. orang gila Rasulullah mengatakan itu bukan orang gila, itu adalah orang hmm. yang tertimpa musibah. Hmm. Kamu tahu nggak orang gila seperti apa? Orang gila itu adalah orang yang berharap surga, tapi tidak mau taat pada Allah dan Rasul. Itu dia ya, gila Itulah yang sesungguhnya. Beda banget ya. Al-Quran ini obat, obat untuk penyakit hati. Ya Itu ya Mbak ya, suka dibilang yeah. itu. Ternyata al itu obat segala penyakit hati itu di iya, situ ya Mbak ya. Ternyata-ternyata gila itu bukan fisiknya yang e, hilang apa-apa, e, kan. tapi justru gak punya hati. <laughs> iya. Pengen surga kalau ditanya nah. mau kemana tujuan iya. hidupnya, mau surga. Iya. Tapi gak mau menjalankan ketaatan padahal taat iya. itu adalah satu-satunya cara untuk kita mencapai surga Allah iya. ya Mbak ya. Ya bayangin ternyata aja ya. ya. Kita bilang kita taat, kita mau masuk surga, tapi kita tidak berbakti sama orang tua, orang hmm. tua kita sia-siakan, menyakiti hati orang tua, atau kita dendam pada seseorang yang kena juga enggak gitu ya, Aduh, kan? ya, ya. Oh, terus kita benci, salah, kita terus, menghujat, iya, iya, iya. kita gosipin, gosipin, gosipin, gosipin. Terus, padahal kena juga enggak. Benar -benar. Ih, gila. di fitnah kita bales mm -hmm. e, lalu mm, ya disitulah e, sudut pandang spiritual sudut ini butuhkan. dibutuhkan ya, benar, makanya benar, kalau benar. kita nggak butuh sudut pandang spiritual maka siap-siap saja jiwa tidak harmonis yes. setiap saat ya. jadi Al-Quran Al itu Uh, untuk uh, sudut pandang Al-Quran hmm. Itu untuk menjaga keharmonisan jiwa, jiwa. Mie. Ya. Bayangin Kalau kita uh, Tidak setiap saat merasakan Bahagia, sulit Taatnya, hmm. dan itu yang namanya uh, Merasakan neraka sebelum masuk neraka, merasakan neraka Tersiksa masuk neraka. Iya. Tersiksa enak iya. Tersiksa bukan karena enak. kemiskinan iya, iya, iya. Banyak bukan. orang kaya tersiksa Hmm. Makanya, ada yang bunuh diri, jadi bukan ya, gak ada urusan sama harta, gak ada hubungannya, Mbak. Gak ada hubungannya dengan hati, ya. Gak jadi, ada. memang begitulah, nih, Iya. berarti ya. Kenapa jadi sudut pandang spiritual itu kita Dibutuhkan. butuhkan ya, Mbak? Ya, ya. cuma memang bener, ya. Tadi Mbak Inka jelasin gitu bahwa, kayak tadi, kalau tadi Mimi bisa menyimpulkan dalam bahasa Mimi sendiri, gitu, yang orang. ...tidak merasa butuh si sudut pandang spiritual dan dia merasa baik-baik saja... ...padahal mm -hmm. dia tidak baik-baik saja, setelah yeah. ]kan dia mau berevaluasi mm -hmm. diri... ...itu kan kayak sebenarnya dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu ya Mbak... ...kalau dia yeah. tidak baik-baik saja. -baik gitu. ya, contoh In -in -in. aja memang, oh, okay. ya banyak kan yang, yang aku kita pernah uh, diskusi ya... Mm -hmm. ...bahwa berapa banyak orang yang merasa baik-baik saja pada oh. akhirnya bunuh diri. Ternyata nggak baik-baik saja. Iya, iya, dua iya. jam sebelumnya masih ketawa-ketawa, masih tiktokan, masih ini, tiba-tiba mm -hmm. dia bunuh diri bertanda oh, bukan baik-baik saja, Tidak makanya baik -baik saja. iya, makanya dibutuhkanlah sudut pandang yang bisa mampu membawa kita kepada rasa bahagia selamanya. Ya itu itu dia ya? sudut pandang non spiritual bisa nggak bisa. bisa tapi, tapi kan tidak selamanya ya, iyalah akan aku salah satu iya. mantan pelaku iya. eh, mudah mudahan mantan iya. terus nih iya. kamu lagi balik ke situ <laughs> iya. iya jadi lihat aja fakta di lapangan berapa <laughs> banyak orang yang merasa fine-fine aja iya. dia punya semua dia bunuh iya udah merasa Ya udah, cukup baik aja sama orang. Hmm, cukup hmm, banyak membantu orang. Iya. Cukup banyak bermanfaat bagi orang lain. Itu disitu iya. banyak banget sih ya, Mbak ya. Karena dia gak tahu arti hidup itu dia ya. Iya. Artinya kita tuh diturunkan di sini tuh apa. Apa dan mm -hmm. ada pertanggungjawaban itu? ya, Pertanggungjawaban itu yang kadang luput iya. ya. Aku juga baru paham iya, sih. Mbak. Kita enggak seperti uh, api yang padam begitu ya, saja. Benar kita Kailing akan diminta ya. pertanggung jawaban, pertanggung jawaban itu yang harus kita pahamin yeah. dan akhirnya kita mau belajar yeah. menggunakan sudut pandang spiritual, yeah. itu yang Mbak Inka ya, karena Sesuai hanya dengan mempunyai. sudut pandang spiritual yeah. kita bisa um, uh, melakukan, uh, kita bisa paham gitu, persoalan-persoalan hidup ini terang, itu dia ya, karena persoalan hidup itu Hubungannya sama spiritual hmm. Jadi Tidak ada hubungannya dengan Dengan Yang kelihatan uh, ya Sarjana iya. Pekerjaan harta. Silahkan hmm. Kalau enggak, kalau mau bicara pekerjaan Sekolah <tuh> uh, Harta Silahkan Tapi begitu bicara Permasalahan hidup Betulah. Kita tidak bisa Keluar dari spiritual <tuh> Karena spiritual artinya uh, jawaban dari semua persoalan adanya di spiritual. Mm -hmm. Jadi persoalan hidup tuh ranahnya spiritual yeah. ya, mbak ya. Kalau Mimi bisa katakan ini ya, wah gila jelas banget. Jadi buat Mimi semakin yeah. kenapa gitu alasan kita butuh. Sudut pandang spiritual ini. Sudut pandang sesuai dengan Al-Quran ini ya Mbak Inkaya. ya. Iya, Karena tujuannya. iya tujuannya kita mau kemana. Hmm. Dan paham adanya pertanggung jawaban itu ya Mbak ya. ya. Harus tahu banget ya, itu. Mengerti. Ih gak sadar pertanggung jawaban. Pasti suka-suka <laughs> lah ya Mbak. Ih ngeri-ngeri. Ya, jadi kalau gak mau ini yaudah gitu. Iya bener-bener. dimintai. Begitu aja tuh pasti dimintain ya Mbak. Hmm, hmm. Ah. Pasti waktu dia ngomong hmm. itu. Dia dalam kondisi cukup. Iya. Tunggu ya. kalau dia dalam kondisi tertimpa musibah kan karena pasti ya setiap ya. rumah pasti di, didatangi ya. musibah hmm. uh, kematian ya, ya kefakiran pasti uh, kita tungguin pendapatnya biasanya orang-orang seperti itu tiba-tiba hmm. menjadi ahli spiritual, spiritual. Oh, okay. melarikan diri ke spiritual melarikan diri ke spiritual ya. itu ya mbak yang tiba-tiba jadi Mengucapkan segala macam, tiba, -tiba, ya, tiba, -tiba kenal Tuhan, ada Tuhan. Tiba-tiba, ya, ada Tuhannya, Tiba-tiba, uh, oh, ingat ini gitu dari ya. Allah. Hmm. Ini takdir, tiba-tiba takdir ada musik. Uh, itulah, ya, hikmah lah, itu ya, ya pun ngeri banget. Ya, kalau kayak gitu, ya. ah, ini sih buat Mimi banget. <laughs> Semakin butuh untuk merubah sudut pandang aku yang ngaco kemarin, Sama. jadi sudut pandang spiritual. So, meet mea juga lagi. Ada Mea Giveaway nih Mbak. Iya. Sampai akhir bulan Januari. Somit jangan lupa cek karena di akun-akun sosial medianya Mea. Ada di Youtube Channel, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, juga ada Spotify. Jangan lupa cari info detailnya bagaimana Somit bisa mengikuti Mea Giveaway. Karena hadiahnya uh ciamik. <tuh> <tuh> Oke, okay lah, Bang. Tadi dari <tuh> Alhamdulillah, kita tutup dulu ya, Mbak Inka. Ya. Episode Mea kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.